Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.69687 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.69955 sekian analisa forex untuk tanggal 1 April tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212